Hai Brosis, saya sehat semuanya ya, amin Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai upgrade minor rasa glamour Ini ya, Polygon Cascade 4 versi 2021 Sebelum upgrade, kita simak dulu spesifikasinya ya Brosis. Cascade 4 ini memiliki sprocket 8 kecepatan Dan memiliki 3 kecepatan pada crank depan Cascade 4 adalah seri tertinggi di kelasnya brosis Sudah memiliki rem hidrolik dari Alhonga OD07 Namun di bagian stang ataupun handlebar masih steel ataupun besi Kita turun ke bagian rotor Rotor di sini menggunakan diameter 160mm Dan untuk street tube masih size Kita turun ke bagian fork. Fork di casket 4 ini menggunakan santur XCE. Triple 100. Non-lock. Bagian sprocket sudah kaset ataupun slop. 8 spin 11-32T. Untuk FD yaitu 3 speed dari Shimano Altus, bagian RD 8-9 speed dari Terny TX, setpost entity udah alloy 27,2 mm perbedaan dan kesamaan cascade all-series silahkan buka dan tonton link video yang tersedia pada deskripsi di bawah oke okay, bro yang pertama ini dia ini adalah sprocket dari Decap. ini memiliki uh, jumlah gerigi ataupun tut yaitu 11-46 toots 8 Speed ya, tanpa ada perubahan speed, dan ini adalah got link untuk menambah uh, bagian RD. Geser uh, okay, ke sini, ini adalah mood Guard, atau spadbor atau spavor. Ya, ini dibuat sendiri, uh, link videonya cara membuat mudguard ada di atas. Selanjutnya, ini adalah chain guard. Ya. dan ini adalah botol bracket ataupun bracket botol selanjutnya ini ada bell kotson ya murah sekali ini harganya dan ini dia ini adalah chain guide karena kita akan merubah uh, crank dengan single crank selanjutnya ini adalah karet seat clamp dan ini dia adalah pelindung Crank. dan bagian yang vital ini, ini adalah single crank dari Prowheel ini sudah saya kasih pelindung stiker ya ini jumlah geriginya yaitu 32 juta cam 170 mirip bawaannya panjangnya ya dan ini adalah bottom bracket ini sudah satu set dengan single cranknya dari Provel juga pertama nah, Mari kita buka dulu bagian sprocket bawaannya dengan menggunakan kunci ini brother and sister dan jangan lupa kunci pasnya keempat seperti ini caranya ya berhubung ini sudah slope ya. ataupun sudah kaset maka cara membukanya seperti ini kita menggunakan tiga alat ya karena kita akan mem membukanya itu ke kiri maka yang akan kita gunakan yaitu alat pertama tadi kunci pasnya seperti ini dan kita akan membuka nah, sampai ada suara kerkek itu tandanya sudah terbuka bagian bloket seperti ini tinggal putar saja ke bagian selanjutnya kita langsung angkat karena ini sudah nah seperti ini brother and sister mudah sekali bukan jangan lupa ya ketika kita membuka ini alasnya itu dikasih alas dulu ya dikasih pelindung biar tidak gugus ke spare partnya. selanjutnya kita akan pasang sprocket yang besar ini nah patokannya di bagian ini ada yang kecil ya. bagian ini ada yang kecil seperti ini dan di sprocket juga ada lubang yang beda ya intinya beda dari yang lain itu patokannya nah seperti ini nah patokannya ini yang kecil rongganya itu patokannya biar memudahkan kita dalam pemasangan sprocket yang besar ini dan iya oke sekarang kita masukkan gear yang berikutnya ini juga sama lihat patokan yang ada coakan kecilnya itu yang berbeda intinya cari oke ada nah seperti ini oke berikutnya ini juga sama cari rongga yang kecil dan sesuaikan dengan Rehabnya seperti ini, nah, ini sangat mudah. Selanjutnya, kita pasang kuncinya, ya, ataupun penutup. Nah, untuk uh, mengencangkan itu tidak menggunakan tiga alat lagi, melainkan hanya cukup dua uh, alat, ya, kunci pas sama kunci sprocket. Ini dia. cukup ini kunci sprocket dimasukkan tekan sampai posisi benar-benar sempurna kemudian menggunakan kunci 24 ya kunci pas atau kunci ring ya ini ya pokoknya ini putar ke arah sesuai arah jarum jam oke setelah dipasang ternyata ada problem ini dia ini tidak sampai ke bagian gigi yang terbesar bisa diputar tapi tidak rekomendasi ya brosis makanya kita harus menggunakan gotlink ataupun extended kita buka dulu bagian rd setelah dipasang ini dia hasilnya sangat presisi mendekati sempurna sehingga posisi ini bisa sampai namun ketika ini terjadi masalah tidak sampai Usahakan setting dulu bagian RD-nya. Ini dia, ada baut yang posisi di sini, ini dilonggarkan di ya, ataupun kita kurangi biar posisi RD bisa sampai ke sprocket yang lebih besar. Oke, okay. selanjutnya kita akan coba pindahkan iya Sempurna jadi mantap sekali nih selanjutnya kita akan membuka FD karena ini kita akan copot karena kita akan menggunakan single crank sehingga ini tidak kita butuhkan kembali entah itu RD maaf entah itu FD ya ataupun uh, triple cranknya Oke jangan lupa ya sebelum membuka uh, FD ini langkah baiknya brother and sister membuka rantai dulu ini saya salah ya jangan diikuti yang penting konsepnya sama ya pertama brother resistor buka dulu rantainya biar mudah kemudian buka FD ataupun front trailer untuk memudahkan brother resistor ke step selanjutnya seperti itu ya ya sekarang kita akan membuka bagian uh, crank yang triple cranknya ini ataupun crank bawahnya, kita putar ke arah kiri. Ini menggunakan kunci L. Oke, okay. selanjutnya kita buka baut tracker ke kanan. Ini yang membedakan posisi crank itu membukanya ke kanan, bukan ke kiri. Brother and sister, jangan sampai salah ya. Nah, ini adalah trackernya. Jadi, brother and sister harus punya tracker ini. Tracker buat membuka crank, tinggal cabut nah sangat mudah sekali brother and sister selanjutnya kita akan membuka bagian bottom bracket ya yang uh, octalinya pastikan buka kunci bebeknya juga ke arah kanan ataupun ke depan ya biasanya kan ke kiri tapi ini berbeda bagian ini membukanya ke arah kanan ataupun searah jarum jam dan jangan lupa pakai baut dulu ya biar tidak meleset setelah dirasa sudah loncer kita gunakan tangan saja perlahan biar tidak slack ataupun menghindari gugus oke cabut saja langsung ini dia setelah itu kita bersihkan bagian lubang premnya dan ini adalah huruf R ataupun right atau bagian kanan di bottom bracket Yang single grain Selanjutnya kita pasang Bagian uh, tiang chain guard Kemudian ini space Space uh, Bottom bracket Selanjutnya Kita pasang Ini untuk memasangnya Berarti ke arah kiri Ya Usahakan chain guard lurus dengan Set tube Ya kita kencangkan ke arah kiri jangan sampai salah brother and sister karena ini berbeda selanjutnya itu huruf L artinya left bagian kiri ini adalah selongsongnya selongsong bottom bracket masukkan dulu selongsongnya setelah itu baru dipasang bottom bracket bagian kirinya untuk bagian kiri membukanya itu Uh, sama ya uh, ke kiri sama umumnya kayak baut-baut yang halayak umum yaitu ke kiri selanjutnya kita pasang single cranknya oke okay. nyaris sempurna oke okay, lancar sekali dan jangan lupa pasang juga chain guide ataupun apa ini rantai pelindung rantai biar tidak meleset, ya. karena ini udah single crank, nah seperti ini, otomatis ketika perpindahan ke gerigi akan menyilang dan selanjutnya pasang juga bagian kirinya dan saya di sini menggunakan ataupun pedal bawaan ya masih pedal bawaan jangan lupa juga ini dia karet pelindung kranknya dipasang dulu iya kemudian pasang bagian pedalnya ya di sini saya tambah mata rantai 3 atau 4 pasang ya intinya disesuaikan lebih pasnya sih 3 ya 3 mata rantai karena tidak terlalu longgar nantinya dan pemasangan rantai pun usahakan pakai tracker ya setelah upgrade ini adalah tampilannya sangat menarik dan gagah ya cascade empat tahun 2021 dengan warna grandly ataupun grand light ya seperti itu sangat ciamik dan menarik sekali brother and sister mungkin lebih pede ketika kita quest kita lihat apa saja yang sudah kita upgrade iya salah satunya di sini saya sudah mengupgrade bagian-bagian spare partnya diantaranya yaitu ada ban sudah menggunakan ukuran 225 dari Miss kemudian fork juga sudah 120t dari santur berikutnya ini ada handle grip ya grip sudah lembut kalau untuk krem masih bawaannya dan ini dia kopkit sudah diganti menjadi yang lebih lebar yaitu 740 dari Trill bagian kiri, shifter kiri kita cabut karena sudah kita apa tidak digunakan bagian stem juga ganti menggunakan tril jadi lebih menarik ini dia untuk shifter kanan masih bawaan ataupun tanpa perubahan masih menggunakan 8 speed atau 8 kecepatan. Berikutnya di sini saya tambah ini dia. Bracket botol aluminium ya. Ini dari Mosok disini sini saya menggunakan prem ukuran ataupun size S. Karena tinggi badan saya 160 ya cocoknya itu size S. Dan bagian ini bisa jelas lihat sangat ringkas sekali. Karena kita menghilangkan bagian front trailer dan ini karet pelindungnya. Karet pelindung crank. Di sini, front derailleur kita hilangkan karena tidak kita gunakan. Sangat menarik sekali. Kita ke bagian belakang, kita intip bagian sprocket. Ini sangat besar sekali. Ini dia perbedaannya. Ini adalah sprocket standar. Sangat mencolok sekali perbedaannya seperti ini. Oke, karena ini sudah single crank, otomatis sprocket belakang harus lebih besar, dan ini sudah pasang gotling. RD masih journey ataupun bawaan journey TX. geser ke atas ini ada mood guard, ini buatan sendiri silahkan brother and sister lihat cara membuat mood guard sendiri ada di atas dan ini adalah karet set clamp yang saya maksud untuk melindungi set post ketika kita atur dan ini ada perubahan di bagian saddle ataupun jok menggunakan NPT sebenarnya sih bawahnya juga masih enak saya lembut kita ke bagian ban, ban belakang juga sama menggunakan Miss ukuran 27,5 225 dan untuk scotlet sendiri saya ganti scotlet bagian rim ya saya ganti pakai yang punya X15 berikutnya ini ada prehub saya sudah ganti prehub menggunakan race pro race pro ini sudah bearing ya brother and sister bukan lagi gotri dan suaranya juga untuk race pro ini menurut saya lumayan keras ya atau yang disebut dengan cengkrik kita lihat ke bagian ini sudah saya pasang paket skotet yang seperti karbon oh iya ini juga standar sampingnya saya cabut ini karena kurang menarik menurut saya Ke brother dan sister, mungkin itu saja uh, video dari saya. Terima kasih. Jika suka, silahkan subscribe. See you.